Makasih, Ayu Tinting sayang. Anak gue. Yang masih SD, kan satu SD. Udah.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 Wish I wish wasn't struck by Cupid I wish when I first saw you I know this When I'm with you I feel so useless I feel diluted. My heart's Ya Allah tau Makasih Makasih Ayu Tinting sayang Anak Anak gue ini ya, masih SD kan satu SD ini apa Hermes nih? Itu perfume. Apa ini? Apa ini oh, ya. parfum? Oh makasih parfum, parfum Hermes ya olah banyak tiga biji lagi, Cucu amat Ini ya olah olah olah disimpan ya, Makasih, ayo pak ayo, ayo parfumnya. Ini lagi. Ya, leng makasih ya Hermes juga Parfum makasih banget Ayu Tinting buat Parfumnya ya makasih sayang set selalu ya set selalu sayang anak gue yang mukanya kenceng bener yang mukanya kecil bener mukanya pas lagi ketemu tadi kecil bener mukanya kayak anak TK mukanya pakai pita-pita buat ini bedanya nih apa nih bedanya U S ya bantu dulu oh, ya Allah tahu makasih Ayu Tinting Oh beda ya Allah makasih Ayu Tinting ya, makasih loh makasih Ayu Tinting sayang, anak gue yang masih SD kelas satu SD. ini apa Hermes ini? itu preview apa ini? apa ini? Parfum. oh makasih parfum, parfum Hermes ya Allah banyak 3 biji lah. cucu amat. ini olah olah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 Eh ya Allah, ya Allah anak gue e, Ya Allah pulang sekolah ya? Pulang Emin. sekolah <yur> ya Allah Kenapa nggak makan nasi goreng tadi udah mama, nah, ya, mama masak kan? Iya mama laginya masaknya kayak gitu, dicampur sama petai Udah syukur kasih makan Udah masak sekarang aja Paling kecil nggak? Paling paling nggak? Jangan ngomongkanya Ayo Iya, tadi mana? Nah. ayo kan iya nih anak gue ayo tinting yang cantik jangan oh, punya masalah bisa. jangan suka berantem ya kalau di sekolah jangan ya, kalau diganggu di diam aja ya anak bontot